Itu salah satu bukti dasar bahwasannya memang kalian menjadi korban Bukan pelaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Uh, peleter ataupun pinjol yang lumayan cukup raksasa dengan limit puluhan juta. Hari ini banyak masuk pertanyaan ke kita itu tentang ya bang, bagaimana kalau seandainya akun kredivo Shopee, Home Credit, AkuLaku, mau cash dan beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang lainnya itu dihacker oleh orang lain, bang. Siapa yang harus bertanggung jawab ini? Banyak eh, pertanyaan yang seperti itu dan banyak juga yang sudah mengalami masalah seperti ini. Jadi begini ya sebelum melanjutkan permasalahan itu. Biasanya untuk hal ini terjadi hanya untuk produk-produk pay letter, ya Kalau uang itu udah pasti otomatis nggak bisa. Karena ketika mereka pun menghacker atau mengambil alih handphone kalian. Maka uang tersebut akan masuk ke dalam rekening pribadi kita. Kalaupun hari ini bisa. Ya, mereka mencuri itu dengan cara fishing malware ya malware hati-hati ya, ya hari ini jangan sembarangan mengklik link apapun karena kita khawatir disitu ditanamkan malware ataupun fishing hati-hati hari ini yang mendapatkan SMS atau pesan apapun jangan sembarangan diklik Oke kalau seandainya peleter, mereka udah menguras habis limit peleter kita yang udah puluhan juta Nah sekarang bagaimana pertanggung jawabannya? Hari ini banyak yang ngotot nih gua nggak mau bayar Bang ini gua dicuri gua jadi korban ini hari ini gua nggak mau bayar lagi karena yang pakai bukan gue katanya seperti itu nah bagaimana nanti pertanggungjawabannya kepada pihak aplikasi jadi begini ya ada dua faktor yang pertama itu tadi adalah kesalahan kita yang mengklik link sembarangan dari bentuk pesan dan yang kedua memang dipakai dipinjam oleh seseorang dengan izin dan kita mengetahui jadi kalau untuk yang kedua kejadian ini, pihak aplikasi itu nggak mau tahu. Yang jelas data-data pribadi yang kita gunakan itu nama-nama kita, nomor KTP, KTP kita, lantas yang akan ditagih kita. Jadi aku berharap ya kepada pihak OJK belajar dari kejadian yang di IPB kemarin tentang adik-adik mahasiswa kita yang sudah Dibantu langsung oleh pihak OJK sehingga seperti aplikasi Shopee, Shopee PayLater SPINJAM dan Akulaku serta Kredipo mau memberikan keringanan. Kalau untuk di Shopee PayLater SPINJAM dan Kredipo mereka minta untuk dibayarkan pokoknya saja, dan untuk di aplikasi Akulaku menghapus semua buku hutang. Di sini sepertinya OJK memang mau membantu dan hal ini bisa terjadi. Nah sekarang sulitnya di tengah-tengah masyarakat itu kita harus menyertakan bukti. Dan banyak dari masyarakat kita hari ini yang belum paham tentang itu. Jadi untuk teman-teman yang menghadapi masalah seperti ini langkah pertama yang harus kalian lakukan itu ya membuat laporan kepada pihak kepolisian bahwasannya kalian memang telah di hacker atau mungkin telah diambil alih atau mungkin telah dicuri akunnya itu langkah pertamanya harus disertakan dengan laporan pihak kepolisian dan itu ditandai dengan beberapa bukti-bukti yang hari ini ada pada kalian ya itu yang pertama dan yang kedua nanti permasalahannya siapa yang bayar ya. Untuk sejauh ini di awal tadi gua udah bilang via aplikasi gak mau tahu. Yang jelas itu data-data pribadi kita yang pakai. Kata mereka akan seperti itu. Jadi gua berharap untuk OJK nih mudah-mudahan bisa dikabulin lagi ya kan. Membuka layanan spesial untuk orang-orang yang hari ini udah ditipu. Atau udah dicuri akunnya ya kan jadi nanti pihak OJK bisa memfasilitasi ya kan Sepertinya memang hari ini OJK harus bekerja keras untuk mendengarkan semua keluhan masyarakat kita yang di bawah Sesuai dengan instruksi dari Pak Presiden Jokowi ya kan Jadi hari ini tuh di, di masyarakat ya memang mungkin ini langkah dan salah dari keteledoran kita sih si pemilik akun tapi mungkin ketika difasilitasi dengan baik kan bisa-bisa saja ya kan seperti itu Nah bagaimana Bang ini siapa yang bayar di ya, aplikasi nggak mau tahu ya kan yang penting ini nama-nama kita jadi untuk kalian yang menghadapi masalah seperti ini ya aku pengen mengingatkan untuk tetap tenang terlebih dahulu ada lagi kasus yang kalau seandainya Akun tersebut dipakai oleh temannya, dan kita mengetahui dan mengizinkan. Dan hari ini, si teman kita tadi itu belum punya uang, atau mungkin udah kabur, atau mungkin udah pindah, atau mungkin gak mau bayar. Nah, itu masalahnya bagaimana. Itu mutlak menjadi tanggung jawab kita hari ini secara hukum. Ya, kalau seandainya kita bertanya, itu tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab kita karena kita memberikan izin di situ dengan sadar dengan tanpa unsur paksaan apapun ya kan jadi jelas itu menjadi tanggung jawab kita dan pihak aplikasi pasti nggak mau tahu dan sekarang nih yang menjadi masalah tuh yang dicuri-dicuri aku pengen fokus dulu untuk membantu teman-teman yang memang akun-akunnya itu dicuri ya kan dan hari ini masyarakat yang hari ini mengalami masalah seperti ini seperti yang gua bilang tadi langsung membuat laporan kepolisian ya bahwasan memang kalian kecurian atau dimalingin handphonenya itu salah satu bukti dasar bahwasannya memang kalian menjadi korban bukan pelaku ya. bukan tokoh utama hari ini bukan memang akal-akalan dan memang bukan ingin menipu ya kan coba buat uh, Laporan kepolisian terlebih dahulu dan simpan serta pegang surat tersebut Yaitu yang pertama itu buat jaga-jaga ya untuk teman-teman yang hari ini sedang mengalami masalah seperti itu Dan yang kedua coba langsung konfirmasi kepada pihak aplikasi laporkan saja Walaupun nanti tanggapannya akan 360 derajat berbeda Kalian tidak akan disauti dengan baik ya yaitu mungkin wajar-wajar saja hari ini yang penting kalian sudah melaporkan bahwasannya akun kalian hari ini telah dibobol atau dicuri laporkan saja kepada pihak aplikasi dan jangan lupa untuk menyertakan bukti-bukti kepada pihak aplikasi itu yang pertama dan yang kedua jangan lupa men ya bukti laporan kalian kepada pihak aplikasi bahwasannya kalian memang sudah mengadukan hal ini memang benar terjadi dan yang ketiga untuk kalian ya yang hari ini belum memiliki uang dengan berbagai macam alasan, aku pengen mengingatkan agar untuk tidak panik ya tagihan ini akan terus berjalan ya tagihan ini akan terus ditagih ya memang kerja debt collection itu bertugas seperti itu mereka memang tugasnya menagih kita kita yang mungkin hari ini belum membayar dengan berbagai macam alasan ada yang dicuri ada yang memang belum punya uang ya jadi jangan panik. Santai saja terlebih dahulu sambil ngumpulin uang. Ya, kalau memang nanti kita punya rejeki, kita punya kemampuan, kita akan langsung bayarkan saja. Oke, itu yang ketiga dan yang keempat. Ya, kalian hari ini, ini khususnya buat orang-orang tua kita. Ya, tolong dijaga dan tolong diingatkan. Ya, agar untuk tidak sembarangan mengklik apapun dan agar tetap berhati-hati. Kemarin ada kejadian ya itu 1,2 miliar itu tabungannya hilang hanya karena gara-gara pising. Jadi hari ini jangan cepat tergoda dengan yang namanya undian dengan namanya pemberian giveaway dengan namanya menang-menang ini itu segala macam. Pokoknya jangan, jangan sering tergiur lah dengan sesuatu yang hari ini kita anggap sebagai keuntungan. Jangan-jangan nanti kita berharap untung malah jadi buntung tolong ingatkan kepada orang-orang di sekitar kita atau mungkin orang-orang tua kita ini penting ya untuk menjaga keamanan yang ada di handphone kita ya jadi udah cukup jelas tiga hal yang tadi harus kalian lakukan yang pertama membuat laporan kepolisian dan yang kedua melaporkan kepada pihak aplikasi dan yang ketiga sertakan bukti dan jangan lupa screenshot bukti laporan kalian Ya, untuk masalah lanjutannya akan kita beritahukan nanti Dan yang jelas memang ini pihak aplikasi nggak mau tahu ya. Mereka akan terus uh, mengejar-ngejar kita Dan hari ini yang akan terkoneksi ke selik OJK itu Ya pasti otomatis nama kita Walaupun kita hari ini tidak menggunakan, tidak menerima Dan tidak mengizinkan orang lain untuk mengambil, mencuri Apapun yang ada di uh, akun tersebut ya Jadi udah cukup jelas Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Jangan panik dan jangan melakukan tindakan negatif apapun hari ini Masalah yang hari ini sedang kita hadapi ini Sudah pasti ada solusinya Tapi mungkin nggak sekarang Mungkin saja nanti Yang penting jangan salah langkah lagi Oke jadi mungkin itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh